bawaan pabrik ini simbol apa saya enggak tahu Oke langkah pertama yaitu kita buka dulu ya ini kapulnya kita tuh buka dulu penutup membrannya dulu ya kita buka menggunakan solder ya seperti ini guys kita buka hati-hati ya ya tidak sobek semuanya di nyok-nyok dulu pakai solder ya, seperti ini guys. Pelan-pelan ya, waduh, ternyata enggak rapi ya. Tidak apa-apa, hati-hati saja ya. Pelan-pelan saja. Oke, sekarang tinggal kita lepaskan tengahnya, ya. Kita lepaskan remnya pakai solder juga muter, ya. Seperti ini. hanya dilepas motor ya nah seperti ini guys Bikin susah ini keras sangat keras ya oke kita, kita penyokkan saja ya kalau sudah ini guys sepulnya sudah dilepas ya ini sebenarnya kebakarnya cuma dikit ya di bagian atas ya. Tapi suaranya sudah nggak mau bunyi bagus ya. Suaranya yang gembrek ya. Ini cuma atasnya saja ya. Oke nanti langsung kita ganti dengan spool yang baru aja ya. Nah ini kita bersihkan dulu kornya ini. Kita bersihkan dengan double tape atau pakai kertas ya a few moments later Oke okay guys langsung kita lanjut ya nyepul yang kemarin Ini sepul barunya nah kita masukkan saja pastikan ini sudah bersih ya dari kotoran ini sepulnya kita masukkan bagus ini kita lem saja ini saya pakai lem ini gunakan lem ini plastik steel ya biar tahan panas oke langsung kita oleskan saja hati-hati jangan sampai geser ya lebih amannya lagi dikasih pengaman ya biar nggak geser diganjel tengahnya ya tapi ini saya nggak pakai ganjel tengah mudah-mudahan aman Oke, langsung kita pasang kabelnya, ya guys. Ya, kita sudah bikin lubangnya. Kita pasang kabelnya, ya. Kita tinggal solder aja, ya. Kita kasih lem lagi, ya kita lem kita lem lagi ya dengan sambut konslet usahakan tertutup nah udah habis ya tinggal tunggu kering dulu baru kita tutup oke langsung kita pasang tutupnya ya ini kita kasih lem ini lem kastel aja nggak apa-apa ya karena saya nggak punya kastel saya kasih dengan ini juga nggak campel saja sudah jadi ya guys tinggal dicoba ini tinggal pasang kabelnya di sini ini tinggal pasang kabel oke guys sudah jadi ya ini sambil nunggu kering dulu nanti di apa dicoba ya ini sudah jadi sudah saya tempel sini sambil nunggu kering dulu ya guys ya nanti kalau kering kita cek ya kayaknya sih sudah bagus ya tinggal nunggu kering saja Ini ya, kena, positnya, kena atau tidak